nggak nampak, nampak. Enggak nampak. sudah nampak. Oh, itu, itu itu. mana? oh iya iya, oh iya iya oh, iya. iya, iya. hmm. Nah. lolos bos. lari ya. teropongnya harus di. Kita keliling-keliling lagi, Bosku. Nyari tekukur tadi yang lolos tadi. Tuh. Tuh ada suaranya di sana. Tekukur. Cuma belum kelihatan. Kita cari dulu. Kita ngejar tekukur ya, Bos. Tuh suaranya, tuh, diam dia. ah itu dia buatku Tuh nah. Kita pasang detailnya dulu Kita pasang dulu Apa anteng anteng dulu gitu. tenang Tenang enggak? Di ujung kelapa itu ada tupai, Bos. Oke. Kita samperin ke sana, Bosku. Nah hasil buruan kita hari ini bos Di kebun Apukat Nah kebun Apukat Sekalian kebun kelapa ini Bersama bos Yuk yuk yuk yuk Kita makan, makan kelapa dulu Kita makan kelapa muda dulu bos Nih Ben, biar pak di pohon kelapa. Yo, kan nembus. Kita kan lu gede yo. Jajan, yo. Korenya apa Jawa masih hidup, Bos. Oke, okay, Bos buruan kita nih sama baru berangkat bos ya Yo, belum sampai tujuan lokasi disambut nih buruan Hai nih ama pemakan ayam ya bos kita mau gue. Nah, Kok Oke, Bos. Sekarang kita lanjut buruan kita ke lokasi Sana lokasi, Bos.